campur penggerak angkatan 7 kelas 110 dari SMPN 1 Purcilung Kabupaten Probolinggo. Inilah koneksi antar materi pada modul 1.2. Refleksi ini menggunakan model 4P yaitu 1 tentang peristiwa, yang kedua perasaan, 3 pembelajaran dan 4 penerapan ke depan atau rencana peristiwa momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah saat saya benar-benar memahami bahwa filosofi pendidikan KHD melandarkan kita sebagai pendidik bukanlah satu-satunya sumber belajar yang harus dipenuhi segala target yang oleh siswa segala tindakan kita di masa lalu seringkali membungu kelesan siswa berpihak pada siswa terutama bagi siswa dengan kemampuan pemahaman materi yang lambat Peristiwa Momen yang paling penting atau menampang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran model 1.1 hingga model 1.2 adalah saya mulai menyadari bahwa selama ini hanya ingin semua siswa secara bersamaan bisa memahami apa yang hal kecepatan berpikir otak ada yang cepat dan ada yang lambat. Kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah bahwa pendidikan dan pengajaran yang sifatnya menuntun siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman memberikan ruang bagi siswa untuk mengeksplor pengetahuan mereka sesuai dengan perempuan yang mereka punya sejak lahir. Kerja otak setiap individu siswa mempunyai kecepatan yang berbeda, ada yang lambat dan ada yang cepat, seperti momen menguruni ekskalator. Guru harus bisa mempertajam nilai lebih yang ada pada diri sebagai modal utama melakukan perubahan. Perasaan Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bahkan menemukan percikan cahaya terang di ruangan gelap yang selama ini sering kali terlihat sama karena terlalu merasa bahwa semua langkah yang saya ambil mau tidak mau harus diterima oleh siswa sekarang sebelum momen tersebut terjadi saya berpikir bahwa setiap siswa harus mempunyai hasil belajar yang sama meskipun sebenarnya saya sadar bekal pengetahuan yang mereka pahami tidak sama dan sekarang saya berpikir bahwa saya harus mengeksplor lebih jauh lagi akan kemampuan yang ada pada diri saya. Kemandirian yang saya jalani selama ini menjadi modal awal untuk mengerakkan siswa secara perlahan. Saya sadar perubahan butuh proses dan harus bersabar. Penerapan ke depan atau rencana? Apa pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang? Untuk membantu memuatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru pendera maka saya adalah tetap konsisten untuk membuat perubahan positif Demi keberlangsungan proses pembelajaran yang berkualitas bagi siswa di kelas Misalnya, membiasakan mereka untuk melatihkan pakaian, senyum, salam, dan sapa dengan bahasa yang santun Selanjutnya, berbenah diri, mengikuti perkembangan dunia pendidikan tanpa diperintah dan tanpa mengharap imbalan sehingga memiliki daya saing yang terus berkembang terus mencari informasi yang mendukung kegiatan pendidikan dan membangun rasa saling percaya dan saling menghargai. Dan berlatih untuk bisa mengolah emosi, terus mencoba berkolaborasi dengan teman dan kepala sekolah tentang rencana kegiatan yang akan saya lakukan. Berbagi dan bertukar informasi dengan teman guru tentang apa yang saya pahami lebih dulu. Terus bergerak bersama teman guru menerapkan profil pelajar Pancasila. Demikianlah paparan saya tentang koneksi antara materi modul 1.2. Sekian dan terima kasih.